Tadi ya, jadi kancing Nabi nanti rawuh tengah posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal itu ada di mukot dima ya ada di mukot dima kitab Majmu', ada di beberapa kitab hadis ada. Terus nabi berdiri sempat ngendikan, mereka itu berdoa kalau Allah bergenda ya mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti ben, benar karena yang untung Islam juga ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba, sementara dia ngomong kepentingan idee terus, jurakelas sih, uang dugu, wong mulang itu cora derajat, cora kelas, aku tuh, putar kandanan itu angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbikan apa yang ditakbikan Allah, menjelek jelekkan sesuatu yang dijelek jelekkan Misalnya Allah nifati zina view, kana fahisha itu buruk sekali. Wahsa asabilan dan merusak jalan keman, merusak tatanan. Cio. Terus si wong mau mulang zina bahaya, wong lali anak keluarga katut babon, wong nasape gak jelas gara-gara -gara, katut babon, narkoba yang ngerubahaya, wong tadi mabuk, kecelakaan pembunuhan, rotor-rotor sebab ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah sementara kayak mojok gayamu khusyuk Gusti kulon melarat buasan cari malaikat wisroh gimana pari misugah Gusti coba itu egois tidak? coba coba itu egois tidak? egois nah kali ini saya ingin Gusti saya ingin ini islam itu kuat mendengar orang nanti suwe. syaratnya kuat ngaji dulu apa <laughs> mau syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji, paham ya menang nih close wondung woi ya saka dari saka dari ku maknane porsinya di bawah tolabul, el, enggak cukup terus randung woi ku ya sombong, sekere ranga lem rata wiridan tambah sombong menang, paham menang tambah, wesa ngak wesa rata wiritan ngaramno wiridan malah lucu menang, enggak su rata wiridan ngaramno, cuma ono anu untunge. kenapa ndak wiridan? kan menurut saya haram. Jadi rontok enteng ini, ya tapi ya lucu aja. Mengiling pengiran orang olehku, madapuho puho. Mengiling pengiran kok kak, kak olehku aneh meneh malah tapi gue ras kedar salah, tapi aneh. Mengiling pengiran kok kak. Nah aku kan gak nertip no mengiling pengiran. Cara nilingku dudi, tertip no. Gak cara gampang ini. Gue iling Pak Jokowi, taeling Pak SBY, taeling Pak Harto. Terus mau iling nggini, lucu juga. Misalnya, aku iling be Pak Jokowi apa? Wong solo. <semni>, Ibu Pak Jokowi raba bangga, tapi nak buk eleng karena gawe tol, karena ga bendungan sing dilingi lah kan? Bangga mereka sing dilingi pres, tas ini misalnya Mustafa tai dilingi, kue eleng Mustafa eleng, wonge bonge nangaji gue ngarep setua ngaji turunan, manggol kakek, manggol kue eleng rogeno eleng wonge gedut nangaji baba murabo eguyu banter, kan manggol, tapi nak diling eleng dari seng ape kue eleng rogen, woi ku minasapiki nolong waline akan keren, oh Mustafa minasa vaginal awalin, podo terus keren ya, oh misalnya, allah boeleng-eling, mau prestasi, allah gua nuruti, kue gua, kepingin di ayu kepingin di Umape, allah kok baca bakas, coro bocor-bocor ini coro bahasa Gauli baca bakas barang-barang senjaiman, oh apa? makanya allah itu kalau kalau nyeritakan gatnya itu yang keren-keren aku sehingga langit bumi guys rengengeng, misal musuh, oh oh sehingga wih puji neruhin, kan yo yo keren tapi kan itu, terus lu ga, gaul, kak maksudnya, uu uh, fam tak maksudnya, jadi eleng pangeran aku tuh ditertepno maksudnya dengan sifat sengker keren, lah yo bayangannya ngono wong eleng menusowai, wong seneng sih nganggo sifat keren. Aku mulain disebut Walilahil Asmaul Husnaan Eling Pangeran dengan sifat-sifat sing ah, agung Walahuul Masalul Allah Fisamawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al ala sing sangat luhur. Terus oh, Allah buat sifat itu, kenapa pakai suge? Wah aku tahu. Yo aku ndungo terus bener suge. Mulai dituruti Pangeran di dunia ke dunia aku baran sepele. Tapi nak aku yang ngomong ini, Indonesia itu negaranya tertib, barokahnya masyarakat menjauhi perzinahan. Menjauhi narkoba dan itu karena didikan agama, keren. Allah sebut dalam konteks besar, nah, orang alim tuh orang yang mentakpeh, apa yang ditakpekan Allah. Ibu Allah ketika sifat izinobye, Inna bukan? sangat buruk. Wasana, apa sabilah pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak, maka diancam neraka gini-gini. Iya jelas iya pulau suwon iya pokok iya uang kutu senang elmo, saat duri senang wiri, dah. ya tetap wiri ikan gue ngeguis, ngaci ora wiri ternu ratus tete apa? tete torekol lai sange soring aci, tetep masi ya yo torekol, ihung anggun ngaji aci, ora kok terus kulokop e nginan seneng kulong, buatan penteng saman seneng kulong ora penteng, kulokop e nitseng e pengairan, rasa men seneng i, sange iyo mana ritep, sange seneng iyo mensowan, malang iyo ngelo uang. -ngel Soan ya, iyo pas ngaji, tak kadah ni soan kiai nabi baru kai pas. sisi cio kiai nya sudah milik publik, suasana nya ngaji, soan paling terus suasana nih, kain jaminan rawin, sehat nopo poto gak sehat gak reh ini Ane aneh-aneh, oh nih, maksudnya takok barang-barang rap penting, bener nak kurang pegawai malah takok, tapi mereka musim pundi, musim nopo nih, musim tembakau, <laughs> malah kadang takok, nih kan musim nopo musim hujan, makanya kiai nape dudusan nopo, tertaruh. <laughs> Susul apa penting. woi tema mana aneh woi, lu tia uca bakas ngono itu woi, serai enak seneng kiai ya woi woi, woi woi woi, woi woi woi, woi woi kadang kadang-kadang. woi, woi woi woi, woi woi woi, woi woi woi, woi woi Kemudian sholat buat Nabi, kenangan nih buat ngaji. Ya sering ketemu Nabi, tapi suasana sebenarnya agak sowan itu yang salah pemirsa. Sering ketemu Nabi, sebenarnya suasanya, suasana ya. sohbet, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rilek, ya guslu-guslukan, rilek terus. Katanya tidak berdoa bareng buat sahabat-sahabat. Dulu kulihat acara tadi, ya, Nabi tidak berdoa di sahabat nanti. Tapi Nabi kan gak mungkin ng ngelalas ngobatin. Tapi Nabi, nabi sahabat yang berdoa ya, itu pindah orang Nabi kan, jodoh salah pantas soeng Nabi. Jadi nabi nanti cerita dajal, sobat nuwung kelaparan kafir, akhir zaman kelaparan kafir, ya, wah apa butuh mangan, kelaparan kehausan dari nabi, harus akhir zaman, menonton sahabat sing, ustad wah gak gak khawatir, Pas gue Dajjal teko, cerita dari nabi, cerita web nabi, teko bawa roti sama minuman, betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nak, kue gelem minum dajal, gelem roti ini dajal, neroko. Karena apa yang dikatakan dajal neroko adalah Swargo. Nanti katakan Swargo adalah, duduk duduk aja lu gawe neroko, mbak Swargo. Sebabnya cara nih karena saya tako, gue mau takok, Lah Lalu dajal tapi kok tako. Kecuali kayak putune tako. Berapa nih gawe begini, putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajal. Gitu aja kok kangen temen takok Woi iso wae kowe iso apa do nangis kan Nabi ku yo rileks tenang nak dajal teko iki dhewe Nabi ku apal hadise nak dajal teko kok aku cek urip aku cek sugeng fa anahajiju aku sing lawan dajal kowe tenang iki jenenge pemimpin sejati tenang ae nak dajal teko aku cek sugeng tak aku sing lawan wong kan kowe kan gak level nak aku wis gak ono fa wau fa wau khalifati angkum Allah nggo sing ngurusi dajal ono sahabat nggo nguri ya ra butuh sahabat ya rasulullah Bukannya temawon, maksudnya bukan temawon di nego. Kalau tak mangan roti nih dajal. Gue tak ob, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. nih. Wong dajal mawon, maksudnya wong, wong dajal mawon. mau jadi dajal kan betentu dosa. Tapi akhirnya guyu. yuk. Nabi udah dijuli Toki Ahmad bos jasad nuno. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi nabi setuju. Unak dalam keadaan kah, mana si sahabat ini wis mikir adorurat atau bihul. Maklum kan, mantek. Abah kau usul fiky mantek. Nyetan, nuku kelaparan banget tapi kelaparan banget. Nyetan mawon, kulo nak dirayu dajjal sing mangan. kudu ngaf, kan kud mangan kan pakete kudu kafir ngafiri allah. Iman abek. Kulo tak mau tapi kalau bodoh nih. Wong dajjal mawon. Guju akhirnya nabi. Jadi coro-coro sonono ayo. Jadi, jangan kira nabi itu terus wong sowan juga, dan maksudnya aku, ya sering ketemu, tapi tidak, karena nabi memang miliknya umat. Jadi, kalau ketemu ya di sufah itu teras, masjid. kadang nabi hanya ngegikan abu bakar sama umar, terus sahabat, cerita macam-macam zaman Jahiliyah zaman Jahiliyah nah dia, nanti cerita lucu-lucu, kan, yang di single flame nanti, ngelet nggak, oh ora aku, kuyu, nusuk marah-marah terus fayak hudu nabi amril fayat hakun mereka cerita zaman jahiliyah, kemudian mereka tertawa tawa. terus nabi wajat hakun hakun nabi akhirnya ikut tertawa ya rela kan? Jadi terus dalamnya nabi mengganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di di sufa itu di di teras itu. Jadi akhirnya nabi ketika di dalamnya benar-benar terjaga privat hanya latat hudu buyutan nabi illa ayu Laku. jangan soal nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar beliau milik publik itu disebut walau baru hatta ilaihim lakana khairal mereka sabar menunggu nabi keluar terus nabi keluar di teras masjid ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus nabi ya santai termasuk ketika cerita dajjal di kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, Wah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Baru dajjal tak, tak bodoh, nih, tak pusing. Kan ngapusi dajjal, nanti. Hmm, akhirnya dipekehkan, tapi ya hukumi ngapusi, <guluh>